Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Triyono CGB Angkatan Situ Kabupaten Monsoko kali ini kita akan mewawancarai Kepala sekolah ESG Negeri 1 Bisa mari kita menuju ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Tuhlah Kepala sekolah SMPN Negeri Bisa Jajar jadi makasih atas makjur yang sebutkan saya sudah menarikkan kembali ini Hari ini saya sedikit mau tidak di ada beberapa hal yang ingin saya ke Jadi ada vision for the interview. Ada -tanya. Oke, saya tanyakan. Mungkin nanti dari pembicaraan dari ini saya membuktikan apa hal yang dari bapak Bagaimana sehat hari ini? ada bagaimana pak? dari memberikan semangat buat saya nanti. Terima kasih pak untuk hari ini langsung saja dari beberapa pertanyaan yang pertanyaan, ada beberapa hal. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau kasus-kasus yang merupakan Ibu 75, ya tidak aku dan aku lalu Bapak, terkait pendakaran Bapak, saya kasus, tiap masalah lalu kita beri tentu ada sebuah kesempatan tentu kita pertama kita mencari titik temu kita cari informasi sebanyak-banyaknya agar kita eh, mempertemukan beberapa pihak yang eh, berpasangan juga terhadap untuk selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari Bapak? terutama untuk kasus-kasus di -kasus, mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar -sama hmm. atau sama-sama mengandung hmm. ini dipasangkan uh, baik untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi hmm. tentunya perluan pertimbangan yang matang persiapan untuk menghadapi masalah ini dengan, uh, yang tenang yang pertama yaitu uh, menimbang dari titik temu dan manfaat serta akibat. Sehingga tidak ada yang merasa tidak tidak ada yang eh, merasa beratan dengan keputusan dari penyelesaian masyarakat. Kita juga mempertimbangkan risiko yang terjadi apabila nanti eh, masalah itu diambil keputusan Mungkin ada beberapa pilihan yang merasa berbeda, ada yang merasa berberatan Nah, hal, hal ini yang perlu kita cegah sehingga eh, masalah yang kita ucapkan itu eh, diterima oleh semua hak dengan eh, berkomo dengan eh, perasaan yang tidak merasa eh, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa bapak lakukan selama ini, Yang tentunya pertama kita harus mempertemukan, kita, kita, kita, serta kita harus serta kita mempertemukan semua kita yang terlibat dalam masalah tersebut, sehingga nanti kita pelajari bersama fakta-fakta yang terjadi kemudian kita mengkaji, menguji, serta eh, dalam penyelesaiannya itu tidak sempat-sempat. Sehingga eh, setelah kita bermusyawarah, mencari tidak temu, menyelesaikan masalah itu, baru kita beruskan setelah semua bidang bisa diajak berbicara dan ya, juga menelesaikan masalah dari salah satu berarti Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ditambah agak efektif, agak pengakilan, keputusan, pada kasus-kasus, kelima -kasus etika Menurut apa apa Yang pertama, keputusan yang dan kami membutuhkan salah bisa menerima dengan memperkecil resiko yang terjadi. Jadi setelah keputusan itu diambil, tentu ada beberapa resiko yang akan terjadi. Tapi kita juga harus optimis dan memperkecil resiko itu terjadi sehingga uh, semua pihak yang terlibat dalam kasus atau pasal ini uh, semuanya bisa tanpa ada yang berasal uh, yang selanjutnya juga uh, memberikan yang terbaik pada lembaga maupun masyarakat atau semua pihak yang, yang maka kita percaya itu tidak untuk uh, satu lembaga saja tapi menyeluruh antara lembaga lain. Berusaha, ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Timahnya kan? uh, juga tantangan tentang kompleksnya uh, dari hal yang rumit uh, dari hal yang sangat uh, sulit dipecahkan. Tapi, e, semua itu e, perlu juga kita bersama-sama untuk melihat pedoman aturan tentang e, tata cara dalam menyelesaikan masalah, sehingga tantangan yang kita hadapi itu tidak lepas dari pedoman atau aturannya, serta e, berpijak dari situ. Semua pihak yang Terlibat dalam permasalahan Itu Menerima Dengan perasaan yang Tidak kecewa Karena Pemimpinan sudah bersama Dengan aturan yang tidak terjadi Saya sangat Menurut uh, saya sekali Pak Terus apakah Bapak memiliki sebuah Tata cara? Atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus jiliman kita Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya untuk atau tersebut seperti apa yang Bapak disarankan uh, Kasus atau masalah atau jiliman yang kita ini? Tentunya tidak bisa kita menyelesaikan semuanya butuh proses, semuanya butuh informasi yang jelas, informasi yang lengkap, sehingga keputusan itu baru bisa diselesaikan tidak sekaligus di waktu itu setelah kita mempelajari eh, kasus, kemudian kita cari informasi sebanyak-banyaknya baru kita eh, mengambil keputusan, tapi juga tidak terlepas juga dari aturan-aturan pertolongan maupun kesepakatan kita yang juga kita sepakati bersama sehingga tempat eh, itu bisa diputuskan bisa diselesaikan dengan ya, aman nyaman dan terus selanjutnya Pak, yang bertanya lagi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus jenis ini uh, keputusan akan lebih mudah jika kita dalam mengambil keputusan itu prioryotif lepas dari perasaan jadi uh, semuanya kita selesaikan dengan objektif tidak ada perasaan-perasaan uh, karena uh, atau, karena ada perasaan benci dan sebagainya, sehingga itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil karena tidak berdasarkan uh, objektif. Karena bersifat subjektif, kemudian juga uh, lebih berdasar kepada kesepakatan dan aturan. Kemudian, yang terakhir, juga uh, keputusan yang kita ambil itu bersifat objektif nyata, realita sehingga semua tidak bisa <SILENCIO> tentunya dengan tidak memperlihatkan diri sendiri untuk dari semua hal ini Pak yang telah disampaikan untuk membahas apa yang dapat, apa pentingnya dari pengalaman, apa mengalir keputusan di ini Pak yang pertama untuk tulisan sampai di kemudian yang kedua dalam tidak lepas dari yang kita terima kasih bapak dari Jadi... Perbincangan ini saya mendapatkan beberapa pintu yang sangat positif. mudah saya bisa atau menentukan suatu masalah dengan objektif. Jadi itu adalah saya pindahkan Terima kasih Bapak atas lawan darah atau perbincangan kali ini. Mudah-mudahan Pak kali atas untuk saya ceritakan dan nanti untuk teman Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk apa kali ini. Saya tak berarti untuk lanjut kali yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan berbanding dan berbanding orang lain salam literasi kali ini kita wawancara yang kedua menuju SD 1 Buntu kecamatan Cacar mari kita ikuti ke dalam ruangan sehingga itu beda. Terima kasih banyak Alhamdulillah, Selamat Terima kasih, Jadi, saya sedikit beberapa hal untuk Pertanyaan cara saya yang berbeda yaitu using vision for the interview atau sedikit pertanyaan yang harus saya apa, menggali dari pelangkah etika ketiga yang bagus dalam itu ya, dalam luar atau lingkungan luar oh silahkan nanti saatnya saya bisa menjawab Santi, sante sante ya Bu. Eh. Karena selalu apapun karena ini sudah banyak saya mencari atau menginjur. menurut Bu In ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan jenisnya ketika tiga atau khususkan Menurut saya dalam identifikasi kasus-kasus ini yang merupakan etika atau etika yang pertama saya mencari titik temukan ya, bagaimana agar masalah itu tidak bisa berkembang pemenangan dulu istilahnya kita nah, selanjutnya setelah kita Mencari tahu kita sudah tahu selanjutnya kita bertemu dengan para pendidiknya yang terutama di sini adalah bertemu dengan guru. atau misalnya memanggil orang tuanya memanggil anaknya untuk di kawasan cair lebih banyak. Iya. Terus untuk selama ini ibu? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai bajingan. Menurut, itu bagaimana? Menurut saya, dalam pengambilan keputusan tersebut saya mengambil mana yang lebih harus lebih dipentingkan. Setelah itu, baru kemudian untuk mengambil keputusan selanjutnya itu di kandung pasur agar apa keputusan-keputusan yang sekiranya penting itu kita jadikan ya, di di pokok dulu baru setelah itu baru saja yang lain. biar tidak menyalahkan satu biar, pihak. Ya gitu. terselesaikan dulu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Jadi sudah sampai. Langkah-langkah saya dalam menghadapi yang dilakukan selama ini, misalnya menghadapi apa? Kasus-kasus yang seperti itu. Langkah yang pertama, kita bisa bertemu dengan siapa? Ya? maksudnya siapa ini yang terlibat? Memperlihatkan, misalnya, mempelajari fakta atau tidak. Nah, kemudian, dari mempelajari fakta itu, kita bisa mengkaji. Nah, mengkaji terus, menguji ya, kasus tersebut supaya jelas kasusnya apa untuk selanjutnya. Biar mempelajari pakaian dan lain sebagainya Baru kita akhirnya mengambil suatu Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Itu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan Dalam kasus-kasus kecil -kasus yang lain kita Selama ini kami khusus di sekolah kami ini karena kami baru kurang lebih dua bulanan di sekolah ini, yang semula saya di SD 2 sirap, lalu kemudian di sini itu saya mengambil cara tekan ya, cara tengah yang tidak merugikan semua pihak. Ya, terus kemudian bisa untuk tidak mengambil resikonya. Ya, terus. Kemudian yang selanjutnya, kami di sini berusaha memberikan yang terbaik. Yang terbaik ini, bagi siapa, yang bagi masyarakat, bagi lembaga pendidikan di sini, dan bagi anak-anak Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam cerima ketika. Ini tantangan tersebut, apa namanya, sangat membuatnya. Jadi, kita bisa atau tidak bisa bersikap yang berhubungan dengan perasaan. Maksudnya, kami tidak bisa memaksa memaksakan, karena satu dengan yang lain itu kan perasaannya itu masing-masing. Jadi, kita tidak harus tidak dalam bersikap tidak harus harus seperti ini harus seperti ini tidak memaksakan ya tidak memaksakan seperti tadi berusaha ya ini untuk apa gak nganu nama nih bersama dan perasa menjaga perasaan masing-masing terus apakah ibu memiliki sebuah tata rula atau cara tertentu dalam penelitian kasus klimatika. Terus apakah Pak Ibu langsung menceritakan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau gimana? Dalam menghadapi masalah ini, kita sebelumnya harus mengambil informasi. Informasi-informasi kita kadi kita kumpulkan kemudian dicatatkan. Setelah dicatatkan itu dari catatan tersebut maksudnya kita tidak spontan. Tidak spontanitas untuk apa Mengambil sikap atau bersikap itu jadi setelah dicatatkan terus kemudian besoknya atau apa, -apa mempertimbangkan lagi, yang mempertimbangkan lagi apakah informasi-informasi ini itu bisa disampaikan besok atau kapan ya, sehingga mempertimbangkan aturan kemudian ya. terus kemudian kepentingan orangnya. Mungkin kalau sekarang kita akan... Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu itu dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor-faktor jelas ya. siapapun jelas, ya. siapapun jelasannya. Siapapun orangnya adalah semua dewan ada itu yang akan Yang pertama, saya punya komite. Nah, punya, punya komite juga nanti bisa di Lakukan pendidikan ini untuk ibu dan bapak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan ini, apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu pengambil keputusan di matematika? Selama ini kami memang banyak sekali hal-hal tentang pembelajaran. Utama yaitu keputusan yang kita ambil, itu keputusan yang tidak merugikan orang lain. Atau, pihak lain, misalnya, kalau mengambil keputusan itu tidak bisa kakak itu nanti yang bisa bukti, untuk maka kita berhati-hati sekali dalam mengambil sebuah keputusan, maksudnya agar keputusan tersebut pihak lain perubikan orang lain dan siapa seperti itu ya terus kemudian sifat apa keputusannya bisa kita ambil itu kita berpegangan pada objektif mat yang objektif dan bukan subjektif. seperti itu tapi seperti hal-hal yang kita lakukan di SD yang baru ini karena saya ini di sini baru Tadi saya sampaikan baru sekitar 2 bulan Oke. saya berhati-hati sekali. Terima kasih Bu Linda selaku kepala sekolah SD Batu. Mudah-mudahan dari bantahan anda ini membantu saya, untuk banyak orang lain bagaimana cara mengambil pekerjaan baik dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan allah fati Sama-sama Pak, Jadi, kita hanya saling berdua. Ah, seperti itu, manciman bisa bermanfaat untuk orang lain yang kita ditambahkan, kita bisa bermanfaat bagi orang untuk orang lain. dan pengambilan keputusan tadi ya. pokoknya, mengambil yang tidak suka, objeknya oh, seperti itu dan itu, yang bisa mengambil keputusan nanti bisa diubahkan oleh pak iya, terima kasih Demikian wawancara kami, mudah-mudahan wawancara ini dapat menggugah inspirasi banyak orang, tentunya untuk pribadi saya tambah lebih semangat. Demikian, jangan dapat saya sampaikan, uran-urani mohon maaf. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam!